tekan tangan ke atas ya di jalan kan sungai tadi itu, itu yang ke kasang, cuma dulu rasanya mulusnya ya mulusnya ya ya kemarin dua ribu lah beli balita karena orang, aku dulu mampiak ya. situ orang mampiak batu tuh. Mampiak batu tuh ini kan, aku jalan agak aku jalan, -jalan. sampai sih kok Tanya, nanti basah baju itu. apa nyanyi kunci ayahnya tadi? apa ayahnya kunci tadi? apa tuh tadi mengunci?